Assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya, Romi Aprianto Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, masih seputar tutorial yang mudah-mudahan informasi atau tutor ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan judul tutor. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menggabungkan dua video atau tiga video, atau beberapa video menjadi satu, menggunakan aplikasi CapCut. Buat teman-teman yang masih kebingungan atau mengingin, memang ingin menggabungkan video menggunakan aplikasi CapCut, terlebih dahulu masuk ke dalam aplikasi seperti biasa. Oke, di sini kita melihat beberapa menu seperti gambar gunting ini yang paling pinggir sekali terus templat dan pesan Oke langsung aja kita klik ke proyektor ya ini yang tengah yang gambar plus ini Oke langsung kita ditujukan ke galeri kita ini merupakan beberapa file video kita miliki di dalam ponsel kita untuk foto kalian juga bisa mengedit di sini bisa juga menggabungkan beberapa foto bukan hanya video di sini kita bisa langsung mengambil video yang sebelumnya sudah kita download atau sudah kita persiapkan sebelumnya oke okay, kita cari nah ini videonya satu dan dan ini dan ini videonya oke okay. nah ini videonya Oke, okay, klik tambah ya. Di sini, video yang kita pilih untuk diedit ini dikompres oleh aplikasi ini. Untuk oke, okay, setelah video ini dikompres, nanti kita langsung diarahkan menuju ke dalam aplikasi untuk pengeditan. Oke, okay, kita tunggu sampai selesai. Nah ini dia sudah selesai. Nah ini pilihnya ini nih. Nah, Kita tinggal pilih dan kita potong. Nah, nah kita cari di mana yang akan kita potong. Nah, Oke. Okay. Setelah kita dapat, kita tinggal tekan klik gambar dan tekan gambar gunting. Oke. Okay. Setelah itu kita cari lagi video yang akan kita sambungkan Seperti ini Nah ini kita cari posisi kira-kira dimana Nah di sini Tekan video lagi nantinya Terus klik gambar gunting ya Ini sedang mencari posisi dimana kira-kira akan kita potong Nah ini Lah setelah itu kita klik gambar Kita seret ya Kita pindahin menuju tempat yang tadi kita potong kira-kira seperti ini hasilnya nah begini seterusnya nanti nah, ini kita cari lagi kira-kira di mana yang akan kita pangkas kita potong jangan lupa ya pakai itu menunya yang gambar gunting sebelumnya klik dulu gambarnya nah ini setelah itu kita cari lagi lawannya ya Nah ini yang kita gabungkan Nah kira-kira sampai di mana kita tinggal cari-cari sendiri aja kita Nah di sini kira-kira di sini dan kita tekan gambar kita seret nih ke tempat ke depan tadi Oke kita seret Nah kita lihat lagi nih hasilnya nih nah begitu. oke he nah begitu seterusnya okay. di sini memang dituntut keahlian kita bagaimana cara kita merekam gambar atau bagaimana cara kita menggabungkan video ini oke okay. nah saya cari lagi nih gabungannya okay. masih sama seperti yang tadi kita tinggal potong cari posisi yang pas cari lagi potong pindahkan begitu seterusnya enggak enggak susah kan Tuh. Nanti di otak atik sendiri nanti bisa Nah Oke okay. Nah Kita cari posisinya kira-kira di mana ya. Setelah itu kita coba Kita tes lagi putar Nah Kita Kalau enggak Enggak pas di situ Kita pindahin Kita pindahin lagi Nah, kita cari lagi mana yang bakalan kita sambungkan. Oke, okay. uh, tinggal begitu aja. Tinggal sambung, potong, sambung, potong, sambung, dan cari lawannya sambung. Jadi, pada saat kita merekam, kita harus uh, tahu kata-katanya apa, buat video lawan kita. Oke. Okay. Oke, okay. kalau kita mangkasnya terlalu pendek, bisa kita tarik, klik gambar, kita tarik, kita paskan. Oke, okay. kita cari, nah, nah ini kira-kira begini hasilnya. Sementara hasilnya begini kira-kira. Ini udah udah siap nih. Tinggal nanti kita uh, kita hilangkan tuh logo TikToknya yang ada di video kita tadi tuh. tuh yang ada logo TikTok nanti kita bisa hilangkan. Oke. Okay. Nah ini dia. Aslinya. kalau belum pas kita panjangkan atau kita pendekkan lagi oke okay? nah ini udah selesai nah ini udah selesai tinggal kita menghilangkan logo tiktoknya nah ini cara menghilangkan logonya begini kita klik gambar terus kita geser dengan dua jari telunjuk dan jempol tinggal kita atur posisi bagaimana besarnya nah ini juga lambangnya kita hilangkan kita klik gambar kita besarkan dengan jari nah oke okay. yang ini juga kita besarkan agar uh, logo tiktoknya hilang dan ini juga oke okay. tinggal kita geser seret geser seret nah kira-kira seperti ini udah siap setelah siap tinggal kita klik panah pojok kanan atas untuk mengekspor ke galeri kita ya kita tunggu sampai selesai kita tunggu ya sampai selesai mengekspornya dan jika masih ada yang kebingungan seputar tentang capcut ini jangan lupa sertakan saja di bawah di kolom komentar mudah-mudahan saya bisa membuat apa yang ingin teman-teman ketahui ya nah ini dia udah selesai nah tinggal tekan di pojok kanan atas selesai nanti kita cek di galeri oke okay? oke okay, kita keluar dari aplikasi kita langsung ke galeri apakah video sudah tersedia nah kita lihat galeri Nah, buka album. Nah, ini videonya sudah ada di galeri ya. Coba kita lihat. Sudah, adek. Sudah mau lagi. Nah, itu sudah ada. Sudah mau, jangan pulang, ayam. Sudah, jangan... Jangan Oke, sampai di sini dulu informasi saya saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, temanku.